Pemirsa pasar Ramadan yang berada di Desa Gadung, Kecamatan Kesemantoro, Kabupaten Berau begitu ramai antusias warga Desa Gadung dan masyarakat sekitar untuk berburu berbagai menu takjil dan di sana juga terdapat permainan anak-anak. Berikut laporan dari rekan kami, silahkan. Aneka macam takjil yang disiapkan penjual berbagai macam, mulai dari buah, gorengan, lauk, minuman kembang api, dan odong-odong. Semuanya di pasar Ramadan. Samino salah satu penyewa permainan anak mengakui dengan adanya pasar Ramadan tahun ini ia sangat bersyukur, karena pasar Ramadan yang direncanakan sejak dulu baru terlaksana karena adanya pandemi COVID-19 melanda selama bulan Ramadan, selama bulan dan sampai ke Farmo ke awam ke iklan saya iklan iklan iklan iklan iklan iklan Airan komplit, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untung kepala desa Gedawung atas nama pemerintah desa Menghimbau kehadiran Panjenias Asdoyo untuk memeriahkan, mencukseskan dan belanja di Baya desa Gedawung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <SILENGALAN> Selamat pagi, selamat pagi, ya pagi, selamat pagi, pasar pagi, Tersedia produk selamat asli Dari warga setempat Mulai buka pukul 3 sore Sampai 10 malam Selama bulan Ramadan selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, kami mengharap untuk kehadiran-kehadiran semua untuk hadir dan meramaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daman Ketua Bundes Penyelenggara Pasar Ramadan ini mengatakan bahwa Pasar Ramadan buka selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Ia juga mengatakan bahwa Bundes Bundeskreda bersama menyediakan 20 stand dengan biaya sewa 150000 selama satu bulan. Pemirsa, yeah. demikian tadi laporan serba-serbi Ramadan kali ini. Sampai jumpa laporan berikutnya.